2000 maksudnya ini kan Pasti itu years later Damba Dalam kehidupan, untuk sebuah. dia ada di sana <laughs> biarlah hanya di dalam mimpi kita saling melepaskan dulu biarlah hanya di dalam mimpi ku bayangan dirimu <laughs> berlahan jiwa ini tak ingin yang lain di sisiku oh, oh, oh, oh. Kau Kau <laughs> di antara berjuta di sana Tak ingin yang lain di sisi ku Emang ya, masih nyanyi, Tos. Tadam! Habis. kau bikin Suka saja. Lagu apa? Mulanya biasa saja. Oh my God! Asa? Eh? Lagi satu lagi. Lagi satu lagi. Mulanya biasa saja. Mulanya biasa saja. Mulanya biasa saja. Hut nonton. Mulanya berbiasa saja. Mulanya berbiasa saja. Mulanya berbiasa saja terus saja enak